Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Malam tampani tahun Tahun baru Jangan lupa Terlalu angsa Biar ngetah muda dan perkata Terus bro. Terus bro. Terus, bro. Terus, bro. Terus bro. Sampai loh Alciumnya sendok makan, makan. Sendoen dicinta. Mana sendoknya cinta? Masih air. Mm. wap, -wap. wap, -wap, -wap.